bebankan seluruh sakitnya sakratul maut ini hanya kepadaku jangan engkau berikan umatku ya Allah Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selesai sholat subuh seperti ini Tiba-tiba Rasulullah naik ke atas mimbar dan pidato Saudara-saudara sekalian bertahun-tahun sudah kita dakwah menyebarkan Islam. Siang malam, suka duka, kita lewati untuk menyiarkan agama Allah. Mungkin sepanjang perjalanan bersama kalian, ada di antara kalian yang pernah aku sakiti perasaannya. Saya mohon sebelum akhirnya berakhir kehidupan ini, saya minta di antara kalian ada yang pernah saya sakiti, ajungkan tanganmu. Saya minta kalian membalas Lebih baik hari ini Daripada hari pembalasan kelak Suasana hening Hampir seluruh sahabat menangis Termasuk Abu Bakar Siddiq Dalam keheningan itu Salah seorang sahabat Bernama Ukasya Dia angkat tangannya Ya Rasulullah Saya pernah anda sakiti Kata Nabi kapan saat itu perang. Anda neonta. Saya di samping Anda. Anda cambuk ontanya. Saya kena. Hari ini saya ingin melakukan pembalasan. Sahabat semua jengkel. Wah ini Nabi lagi sakit. Masih mau juga melakukan pembalasan. Maka berdirilah. Umar bin Khattab. Oh Kalau kau ingin melakukan Kisah pembalasan Saya yang kau cambuk Jangan kau sakiti Rasulullah Kata Nabi Umar Saya paham niat baikmu Tapi dosa Nafsi-nafsi tidak boleh ditanggung Duduk kau Umar Duduk Umar Maju Ukasia Ditahan lagi oleh Abu Bakar Suahai saudaraku Jika tanganmu ingin betul nyambuk Diriku kau cambuk, jangan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, Abu Bakar, saya paham niat baikmu, tapi dosa tidak boleh diwakilkan. Duduk kau, duduk Abu Bakar. Maju makin maju, Ukasia pangan cambuknya. Lalu berdiri cucu beliau Hasan Hussein. Wahai Ukasia, jika tanganmu ingin mencambuk keturunan Rasulullah. Jika engkau ingin mencambuk darah daging Rasulullah, maka cambuklah kami cucunya, sama kau mencambuk dan menyakiti Rasulullah. Tolong, jangan kakek kami kau sakiti. Nabi meneteskan air mata dan berkata, cucuku, dosa tidak boleh diwakilkan untuk duduk engkau, duduklah Hasan Hussein. Semakin mendekat ukasia, dia angkat cambuknya, begitu dekat. Dia buang cambuknya lalu dia peluk Nabi Sahabat semua heran Apa maksudmu Tadi kau mencambuk Nabi Sekarang kau peluk sambil menangis Dengar jawaban Ukasia. Dia lalu berkata Ya Rasulullah maafkan saya Saya tahu sebentar lagi Anda meninggalkan kami Ingin rasanya tubuhku yang hina ini Memeluk badan Rasulullah sebelum ketak kita berpisah Kalaupun kelak nanti kita berpisah di akhirat tentu kita berbeda tempat Ya Rasulullah Rindu rasanya kulit saya ini Menyentuh Rasulullah Lalu Rasulullah bersabda Saudara-saudara sekalian Jika engkau ingin melihat sahabatku di akhirat kelak Lihatlah ini karena cintanya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tebat hari Senin 12 Rabiul awal Tahun ke-11 Hijriah Bersamaan dengan hari lahirnya Rasulullah Hari Senin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 Siapa yang diucapkan mati? Ummati, ummati. Berangkat Rasulullah. Hebohlah Mekah. Berduka seluruh Mekah. Abu Bakar menggigil, sahabat yang lain meneteskan air mata. Satu sahabat yang tidak mau menerima kenyataan, Umar bin Khattab. Ketika disampaikan orang-orang, Rasulullah telah meninggalkan kita, Rasulullah telah menghadap kepada Allah. Heboh satu Mekah. Umar bin Hattaf marah. Dia cambuk, dia tarik pedangnya dan berkata. Siapa yang mengatakan Muhammad wafat? Maka aku tebas batang lehernya. Umar tidak basah. Umar tidak mampu menerima kenyataan Rasulullah berpisah dengannya. Dan Umar mengabu, Siapa yang mengatakan Muhammad mati? Saya tebas batang lehermu. Tampil Abu Bakar Siddiq berdiri. Di depan rumah Rasulullah dan bersabda. Dan berkata. Siapa yang menyembah Muhammad Sesungguhnya Muhammad telah menghadap kepada Tuhannya Tapi siapa yang menghadap menyembah Allah Allah tidak akan mati Allah akan abadi selama-lamanya Mendengar ini lunglai seluruh badan Umar Jatuh sempoyongan tidak mampu berdiri Begitu menyadari Rasulullah telah meninggalkannya Begitulah para sahabat mencintai Rasulullah Bagaimana cinta kita kepada Rasulullah Kita lebih cinta kepada mobil Daripada cinta kepada Rasulullah Kita lebih cinta kepada harta Daripada cinta kepada Rasulullah Bila Rasulullah bukan cuma di dunia Beliau cinta kepada kita Sampai di akhirat beliau mencintai kita Dijelaskan dalam riwayat Ketika hari kebangkitan kelak Hari kiamat telah berlalu Seluruh makhluk binasa Allah perintahkan kepada malaikat Jibril Ya Jibril Kau bangkitkan seluruh manusia. Kau cari makam Muhammad. Kekasihku Muhammad. Kau bangkitkan Muhammad. Lalu malaikat Jibril berdoa kepada Allah. Ya Allah berikan saya tanda untuk menemukan makam Rasulullah. Bayangkan habis kiamat. Porak-porantah dunia. Berantakan dunia. Lalu disuruh mencari. Jibril disuruh mencari makam Rasulullah. Dengan izin Allah. Makam Rasulullah mengeluarkan asap lalu jasad Rasulullah bangkit seperti kalau Bapak lihat sirkus naik jasad Rasulullah terangkat ya kurang-kurang seperti ini naik badan Rasulullah lalu Rasulullah badannya demi Allah diriwayatkan tidak rusak tidak dimakan ulah tidak dihancurkan tanah seperti badan Rasulullah ketika hidup bangkit Rasulullah seolah baru bangun dari tidurnya dia gosok mata Rasulullah. Begitu terbuka mata Rasulullah seolah bangun dari tidur. Begitu dia buka nampak ada Jibril di depannya. Lalu Rasulullah berkata kepada Jibril. Ya Jibril hari apa ini? Jibril menjawab ya Muhammad inilah hari kebangkitan. Seperti yang Allah janjikan kepada kalian. Kira-kira saat itu siapa yang dicari Rasulullah? Apakah beliau mencari bapaknya yang tidak pernah dilihat sama sekali? Apakah beliau mencari ibunya yang hanya dua tahun empat hari bersamanya? Apakah beliau mencari cucu kesayangan beliau Hasan Hussein? Tidak Tidak satupun keluarga beliau yang dia cari Pada saat itu Rasulullah bersabda Ya Jibril, kalau ini hari kebangkitan Aina umati Mana umatku? Mana umatku Jibril? Kita yang dicarinya Begitu cintanya Rasulullah kepada kita Rasanya tidak ada satupun pemimpin di dunia ini yang mencintai umatnya seperti cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mari kita lihat cinta kita kepada Nabi, Salawat aja kita malas. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaik ya rasul salam alaik ya habib salam alaik